Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar kalian semua seluruh subscribers ya Yang mungkin hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini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 dan untuk kalian yang mungkin memakai salah satu di antara 20 aplikasi pinjol yang akan kita beritahukan pada video kali ini, maka fix nggak usah dibayar lagi. Alias langsung auto lunas. Karena memang ternyata aplikasi-aplikasi pinjol yang nantinya akan kita sebutkan tersebut adalah aplikasi pinjol ilegal. Yang mungkin selama ini udah pada tahu ya bagaimana cara mereka menagih, menakut-nakuti, menyebarkan data dan mengintimidasi kalian. Aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini sesuai dengan perintah dari Menkopol Hukam RI memang agar untuk tidak dibayar saja. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama mereka itu tidak memiliki legal standing hukum. Mereka itu tidak terdaftar dan tidak berizin di OJK dan mereka itu tidak taat, tidak tunduk serta tidak patuh pada semua peraturan pemerintah dan mereka hanya memanfaatkan kesusahan saudara-saudara kita saja. Oke, apa saja? 20 aplikasi pinjol yang ternyata hari ini adalah pinjol ilegal. Kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini. Oke okay, ya kalian bisa melihat judulnya daftar 20 pinjol ilegal terbaru dan mungkin kalian bisa melihat nama-namanya dan langsung kalian cek saja apakah aplikasi pinjol yang hari ini sedang kalian gunakan sudah legal OJK atau tidak. Nah berikut daftar 20 entitas pinjol ilegal yang ditemukan SWI awal Maret 2023 yang pertama adalah aplikasi bantu cepat pinjaman uang online dana tunai dan yang kedua adalah aplikasi KSP dompet kelapa pinjam uang tunai kredit dana dan yang ketiga adalah aplikasi klik dana pelayanan dana daring dan yang keempat adalah dana pinjol cepat dana tunai dahulu pasar uang pinjaman pasar online cepat cair dan pasar KTA cepat dana tunai lanjut untuk di urutan yang kelima adalah aplikasi kantong sahabat dan di urutan yang keenam adalah aplikasi duit plus uang tunai cepat flash rupiah pinjam dan di urutan yang ketujuh adalah aplikasi rupiah instan ada yang pakai aplikasi ini dan di urutan yang ke-8 adalah aplikasi hidup ID. Dan di urutan yang ke-9 adalah aplikasi pinjaman dana tunai. Dan di urutan yang ke-10 adalah aplikasi cairin uang instan. Ya, ini mereka sepertinya mencatut nama cairin. Ya, kan lanjut untuk di urutan yang ke-11 adalah aplikasi Pinjam Go, dan di urutan yang ke-12 adalah aplikasi Alpamani, pinjaman online cepat aman dana. dan di urutan yang ke-13 adalah aplikasi Kreditku. Pinjol cicilan tanpa kartu kredit dan di urutan yang ke 14 adalah aplikasi uang kita pinjam uang tunai tanpa jaminan cepat dan di urutan yang ke 15 adalah aplikasi dana kita cash lanjut untuk di lima urutan terakhir ya yang urutan ke-16 adalah aplikasi simpan uang ada yang pakai produk pinjaman profesional dan di urutan yang ke-17 adalah aplikasi gurita kita dan di urutan yang ke-18 adalah aplikasi goit di urutan yang ke-19 adalah aplikasi kredit cash pinjam uang lebih gampang dan di urutan yang terakhir rilis per Maret 2023 adalah aplikasi rupiah saya cepat pinjam uang tunai kredit cash Oke jadi itulah tadi deretan 20 aplikasi pinjol yang ternyata ilegal dan per hari ini masih banyak masyarakat kita itu yang belum tahu apakah aplikasi pinjol yang mereka gunakan ini sudah legal atau ilegal nah untuk kalian yang kepo pengen tahu perilis Maret 2023 ini aplikasi apa saja yang masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK kalian bisa langsung cek di video yang sebelumnya hari ini ada ada sekitar 102 aplikasi pinjol yang masih memiliki status terdaftar dan yang berijin dan selain dari 102 aplikasi pinjol yang sudah kita rilis pada video sebelumnya maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal. Nah untuk teman-teman yang kepo bagaimana sih bang cara melaporkannya kepada pihak OJK. Mungkin selama ini teman-teman ada yang mendapatkan teror dan intimidasi. Ada yang mendapatkan ancaman sebar data dan ini itu segala macam. Silahkan langsung ke kontak WhatsApp OJK di nomor di bawah ini. Ya, kalian bisa catat nomor ini dan langsung WhatsApp saja uh, ke pihak OJK pada hari dan jam-jam kerja. Nanti kalian jelaskan dan sertakan beberapa bukti-bukti uh, bahwasannya aplikasi pinjol hari ini sudah melanggar beberapa ketentuan hukum. Misalnya dengan cara menghubungi uh, yang Selain kondar atau menghubungi semua orang-orang yang ada di kontak kita, atau mungkin mereka sudah melakukan penyebaran data, kirimkan langsung kepada pihak OJK di nomor WhatsApp yang tadi kita kasih. Oke, jadi mungkin ya, untuk teman-teman yang hari ini sedang mengalami masalah teror dan intimidasi dari aplikasi-aplikasi pinjol ini, bolak-balik gua menyampaikan pesan agar untuk tetap tenang terlebih dahulu. Jangan panik berlebihan dan jangan melakukan tindakan negatif. Apapun yang mungkin hari ini ada di dalam benak dan hati pikiran kalian. Jangan turuti semua pemikiran negatif tersebut. Bersabar sebentar sampai nanti akhirnya kita ketemu solusi yang tepat Solusi yang tidak memiliki efek samping Nah untuk kalian masih berpikiran untuk mencari dana talangan dengan cara Meminjam di aplikasi yang lain untuk menutupkan di aplikasi yang lama Hentikan sekarang juga dan jangan diteruskan lagi Hitung-hitungannya sudah pasti rugi dan resikonya pasti tambah banyak dan Pastinya akan membuat pusing kepala dari teman-teman ya. Jadi bersabar saja terlebih dahulu dan intiplah peluang apa hari ini yang mungkin bisa kita jadikan sebagai penambahan penghasilan dan cuan. Dan untuk teman-teman yang mungkin uh, hari ini masih punya anggapan bahwasannya kapan bertanya-tanya ya. Banyak yang bertanya-tanya kapan aplikasi pinjol ini akan berhenti meneror kita menagih kita tidak ada yang bisa memastikan. Kapan aplikasi-aplikasi pinjol ini akan berhenti menagih dan meneror kita. Jadi kitalah yang harus mengambil kesimpulan untuk tetap tidak panik berlebihan. Karena kita nggak pernah tahu kapan mereka akan berhenti menagih kita. Oke baik ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk menambah informasi dan wawasan kawan-kawan terkait tentang semua masalah aplikasi pinjol. Uh, dan mudah-mudahan video ini mampulah untuk membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin sedang padam Yang mungkin sudah merasa dipermalukan sama yang namanya aplikasi pinjol itu Ayo segera bangkit kalian gak sendirian Dan sudah banyak orang-orang yang hari ini berhasil setelah mungkin dipermalukan di fitnah itu segala macam Jadi kalian tidak sendirian Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh